Oke kembali lagi bersama Rumoto Vlog. Aduh, aduh, beda rasanya anjir bukan kayak biru sih. <laughs> Kalau lewat lubang tuh sakit. Jadi hari ini kita mau ke apa? Apa sih namanya itu? Skow, perbatasan, perbatasan RI PNG atau ke pantai nggak tahu. Lihat aja nanti kemana jadinya. Ini rem belakangnya cu, kurang maju Emang bener pakai motor kayak gini tuh lebih enak Buat ngebucin Pakai WR di rumah mah Sakit pantatannya Jadi kita mau ke sana Ke perbatasan, ke area perbatasan Ya satu jaman lah Satu jam lebih mungkin Belum pernah kesana juga sih Selama di Papua belum pernah kesana cu Sebelum pergi kita mau ke ini dulu Jemput Jemput Jemput seseorang Apa lanjut di sana aja ya Soalnya lumayan jauh sih jemputnya Daripada makan durasi panjang ya kan <laughs> Udah kenyang cuk Abis makan nasi kuning Mana lupa bawa rokok lagi Makan gak ngerokok tuh Apa habis makan gak ngerokok tuh kayak Apa ya habis makan gak minum airan ya kurang gimana gitu Oke nanti kita lanjut lagi kalau udah nyampe rumahnya udah sampai rumahnya tuh gue rame kayaknya sudah tidak panasnya ya Allah ya Allah ini orang <tuh> udah siap belum ngecas baterai dulu cu Kemarin, tuh, lupa pakai apa. Kamera yang dua, yang kedua. Ini dia, ternyata baterainya belum dicas, jadi mau dicas dulu. Makanya, kemarin pas mau pakai, baterainya habis. Ya udahlah, lah, aja. kita charge dulu. Baterainya cuma satu sih, soalnya baterainya Kamu ngantuk. Kamu ngantuk tidur satu jam dulu ya, aku bawa motor hati tidur. ngantuk cowok ini. Keskau perbatasan atau pantai? Kau tuh perbatasan. Iya <laughs> maksudnya. Terserah. Berapa? Pantai berarti? Terada sabar. Kasih betul lele. Saya saya mengantuk. Hah? Itu. Bisa berenang berarti. Itu kelihatan tuh surut. Tuh. Berarti Trada lame. Tidak. Itu kelihatan. Tidak kelihatan tuh wih sudah duduk mancing santai sekali hai, pernah mandi hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, buaya tidak ah, iya tidak tahu seakan bukan buaya, oh, buaya darah. mana ada nah miring, dan... Hah? miring dan... pas ih batan merah tapi dia kotor gara-gara pinangnya dia kotor gara-gara udah apa udah pinang. Surut sana juga tuh Surut semua ya Besi juga surut Sore baru naik lagi Mandi boleh nah. Terusnya bawa ini Pulang basah-basah Hah ji. Pulang basah-basah ji ya kayak mau mandi kah ah kayak mau mandi kita berhenti dulu lihat tuh Aduh segar sekali lihat air kah mandi ya mandi sini ganggu orang mancing ikan lari semua Aduh lihat air segar sekali loh Hii, ini mengantuk langsung hilang ini kalau mandi. ada banana ya, but di sana. hall hall yang pertama yang pintu masuk sana. ini namanya pantai hall. pantai hall tekan hall tekam. berarti ini nanti tidak keluar lewat koya lagi to koya kan di sana tuh putar jauh lagi berarti jalan, kan? jalan yang mana iya oh, nah, kok i ih pantai <laughs> udik pantai terlalu lama di Jawa tidak lihat pantai ada sih pantai di Jawa cuman jauh cuman. mandi kah mandi berenang ih iyo wih enak sekali manis ah iyo itu berapa pulang-pulang langsung belang pulang-pulang langsung kulit hitam gosong mandi boleh enak sekali ini lurus ke kanan-kanan Kau, wisata pasir 1 pasir 2 oh. Hah? Pantai pantai baru toh. Ini kan dulu belum dibuka toh. Dari Tadis, kunci di pega. Kok ambil. Orang motor depan mata kok. Hujan, Hujan Hujan. Yo, kalau arah ke iya, mau hah? sudah ini aja sudah krimis? ini nah, lama nah, ini gelap nah, ini, gelap gelap. ini gelap. coba hah? coba kalau hujan cek, seri tempat ini. hujan, ke sana apa nih? hujan udah diisi Cuk ngantuk hai man. apa enak Bro kan ku enak hujan-hujan kan aku enak hujan-hujan so? enak lah iyo enak saya yang basah di depan wah anakku terlalu Iya, sudah mulai gerimis, ya, Aha. gerimis dari tadi Sudah gelap Masih 36 menit lagi Jadi bagaimana? Mau putar balik atau? Lewat mana bang? Kanan poyah. Terus? Terus Wah sudah hujan balik, <laughs> after balik, after balik, after balik. <laughs> Itu juga gelap sekali di sana. Itu gelap sekali. Terus ini kemana? Pasir dua. Tidak, Tidak. Kenapa sih Guntur mau peluk? Ih. Eh hujan. Tidak jadi ke perbatasan? Tidak jadi. Ais. Tidak om, kita balik, Om. Hah. <hihana> hujan Om terjadi, Om. Sudah tahu Planning ke sana jagal Karena hujan Kita ke pantai air lah Pantai Persip Eh Persip Pantai Pasir 2 Pasir 1, Pasir 2 oh, eh, Hujan lagi Baru terlalu lama ya Mana ada sabilan tadi pagi itu Siapa malah lama oh. ya Sebelum pagi jam 6 jam 7 Iya kok yang lama. Mana? ada sebelah anak ini mesti tidur sudah tidur lagi. Pantai, pantai barunya di sebelah sana kan? Masih baru. Eh masih jauh. Iya kok. Sini bisa dia? Bisa. Hah? Ih, lompat sini boleh, <SILENCIO> alur saya, alur saya, alur saya. Ahoi, itu aku tuh. Ah, ini bikin di sini ini bikin apa? Bikin, kita, kita. Lompat langsung nih enaknya. Eh? Ih, cok, aing udah lama nggak liat pantai anjir ini berenang enak langsung berenang ke sana dalam cuma berenang di air laut yang dalam tuh enak asal enggak ada buaya sama hiu aja sih <laughs> kalau ada buaya mah wasalam. uh anjir anjir ini seger nih kalau mandi cuma nggak bawa baju ganti anjir cuma bawa Masa pulang basah-basah Karatan nanti motor Kena air hujan co. Ini namanya Pantai hole Tekam Hol tekam sebelah sana uh Turun sini Sudah tuh Uh, mandi, mandi, mandi, mandi. Itu ada yang berenang sana tuh. Pol ini mah udah dalam. Ini batu-batu situ dalam. iya ada kepiting. Itu ada kepiting juga. Nangkap kepiting. tak digigit. Ayo hey, mandi ya. Ini cola air segar sel. Caplan bahasa apa saja? Uh -huh. Hah? Ji sama mandi. Udah. Aduh. Ayo kita pulang. Kita ke base aja, Pantai BSG. Gak jadi ke perbatasan, tuh hujan deras di sana, cok. Saya masih setengah jam lebih daripada kehujanan di jalan. Gak bisa pulang, jadi penting kita putar haluan. Nanti kapan-kapan kita kesana. Dah, kaki aja masih kaki, kaki manusia, kaki saya masih kaki manusia. Berubah jadi kaki babi Kalau kena air Sudah Udah. Jangan Apa? Jangan begitu Bagaimana Mandi di pantai Hujan-hujan enak anjir ini bikin jalan kayak begini main pulang tidak jadi ke perbatasan pulang gara-gara hujan padahal perjalanan panas kenapa bisa sampai sana hujan mendung bagus sih ya kalau dari sini Di jembatan merah, jembatan Yotefa. Sekarang udah jadi ikonnya kota Jepara. Baru sip jembatannya baru dibangun, baru jadi berapa tahun? Setahun apa dua tahun kalau masalah. Ini kalau malam ada lampunya, kayak lewat. anjir anginnya kencang cuk di atas ini. Sama, boleh lembur terbang. Berhenti tidak? Oh, dilarang stop. Dilarang stop, tapi banyak orang Mereka stop itu, Iya, tapi orang banyak yang stop Padahal kemarin dong berhenti <tuh> Dilarang stop Jatuh kapal Ibu-ibu eksis Susah ibu, -ibu eksis tunggu sih teh ya. awas berapa culik kita jadinya ke Bukit Jokowi ayalah minum-minum es kelapa misalnya hujan tadi mau pergi panas cu tapi sampai daerah sana mendung Koleh apa? apa? Gelit, Mana? sih tidak tusuk, Ji. Susu, kan? Mana tusuk? susu? susu. Koleh fotonya siapa tadi ya? Koleh fotonya siapa tadi ya? Kok jadi? So iya, usaha tadi cowok Siapa itu? itu? Mana sakit orang pelan pelan Mana lu cuma begini. Tanganku yang sakit malahan. Sudah? Belum. <laughs> sudah sudah <laughs> Coba. Aduh, kena plat nomor. Aduh bunyinya. Pluk, pluk. Sudah? Sudah. Nah. sudah? Ini kah? Oh, bukan di atas lagi? Oh iya Tampil yang mana sebelah sana? Pesan. Wah oh, ada yang ujung tuh Pacarku sayang Siapa? Pacarku siapa? tidak sayang Pacarmu siapa? Arul Arul siapa? Arul Andri oh. Anak anjing Anak anjing? Yang anak anjing anak babi eh anjing ya, ada, kan? <laughs> bukankah itu anak anjing iya <laughs> kok kamu jalan nih. sebelah mana ya, pesan dulu, kok. pesannya di mana di sana Menurut situ tidak? Hmm? sini enak sana nasi padang rendang satu <laughs> nasi padang ini teh manis ya lebih bagus ya di awas oh, jatuh di Bukit jokowi itu jembatan merah sana tuh yang tadi kita lewatin sana tadi perbatasannya tuh daerah mana daerah sana atau sana ya tadi cantik Anjir cakep ini orang kemana tadi cu ke kemana dia ih tanganku dipegang dong <laughs> ih tangan aing dipegang tangan aing dipegang ayo chat. Ada ayam, ada anjing. Tuh diambil orang, tuh saya bilang. Kan tadi saya bilang di situ. Kita buang adiknya ke bawah, udah amat. <laughs> yang di di sini ada pohon-pohonnya. Ya, ya. Tapi terserah sih. Pojoknya. Di mana yang tadi? Kah? disitu bagus sih bagaimana di situ di situ atau di situ oh iya atau di sana mending taruh di depan mending taruh di depan Hilang iya. sama kayak apa? Sama kayak perasaan yang hilang oh, itu. Tadi, kok cuma cas sebentar tadi tuh, ii, kok juga aku tidak cas. Yang lain, habis atau tadi, atau tidak tadi? Kok cas tapi colokannya tidak masuk, bye bye ya. Yuk, okay. berarti tegangan listrik di rumah lemah.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 Itu sih, itu sih, caca, itu itu ah, mati, aku tidak kasih makan dia berarti mati, Yaud. baterainya rusak lah adalah makan oh, makan ah makan hati makan, hati. <laughs> makan hatinya siapa oh hati kamu ada, hati masih ada. <laughs> guys macet guys nih kalau remblong bahaya guys Ai sedikit yang latihan ya. Kebanyakan orang yang nonton bukan yang latihan. Apa? Terlalu banyak orang yang nonton yang bukan yang latihan. Apa? Yang latihan cuma sedikit. Ambegin begging you, I sembari somebody. Nah, Oh macet, macet sangat ayo tuh yang latihan cuma sedikit eh kalau macet gini bisa berembun ya nanti oke ke depan macet guys bukan macet sama orang latihan sama orang nonton Assalamualaikum salam hm? apa ya. lagi? dah di <tis> taruh sini nanti saya lupa Taruh terus ini tidak pulang Hai cat takut Cule pulang dah dah dadah udah Dadah. Nah. Ya. Sakit hati putus cinta. Lebih enak ah hmm? Dibonceng pakai ini atau? Mending ini capek. Oh. Capeknya di mana? Capek. Kalau sama bit enak beat. Kalau disuruh pilih ini, ini bit sama yang di rumah, yang kema, yang biru. Kau pilih yang mana? dibonceng yang mana? Enak beat loh. Karena bonceng pakai ini, pakai bit terus pakai yang di rumah biru. Enak, enak yang, beet. enak yang mana? Beat. Enak beat. Ya. Nah, besok jual motor beli beat. Oke. Okay. Dapat dua Dulu, kayaknya. WL. Iya dapat dua kayaknya. Jual WR, beat. Gampang. Beat emang the best buat bucin. bucin. Kenapa? Kan punya nomor orang rumah. Dikunci. Orang kemana? Siapa? ngajak ajak saya jalan. Aji, iya, yang iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, bangun iya, Oh ya, besok pagi iya, Besok iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Yang iya, iya, iya, <San> Ajan leh. Le. Mana? Masa bilang hati-hati di belakang. <San> Dadah. Yo, kita balik pulang. Dasar jalan, Cuk. Padahal tadi tuh niatnya pengen ke perbatasan, Cuk. Tapi dikarenakan di daerah sana hujan deras kayaknya. karena udah kelihatan hitam terus pas di apa di, di bagian itu juga udah gerimis kan jadinya gak jadi mau ke pantai WSG juga kayaknya jauhan juga sih dan akhirnya gak jadi ya udah muter-muter nongkrong di bukit Jokowi kan ada di atas namanya itu bukit Jokowi Kayak tempat ini sih, tempat kafe-kafe kayak gitu, tapi bukan kafe sih sebenarnya. Apa sih namanya pokoknya tempat minum ini, minum es kelapa muda gitu, tapi namanya Bukit Jokowi karena emang kita minumnya di atas, di atas bukit, dinamai Bukit Jokowi. Jadi sekarang kita pulang, ya kan? Udah bikin video bucin dari kemarin konten bucin dari kemarin ntar orang bosan lah ya Oke, jadi mungkin <tuh> sekian untuk video hari ini Video Bucin <tuh> Bucin part 2 gitu Kan kemarin part 1 <tuh> ah, Gak sih, maksudnya ya Biar ada tontonan juga Jadi orang-orang pada tahu gitu Papua itu mah aku kan, hutan doang Banyak tempat-tempat bagus di Papua Banyak sih orang-orang bilang Di Papua ada mall, di Papua ada ini Di Papua ada itu, ada lah yang bilang gak ada siapa Bukannya Papua hutan ya ah, Enggak lah Papua mah udah kota co. Cuma emang ada Kalau di Papua itu masih Banyak daerah-daerah yang Istilahnya Belum dibangun Jadi masih ada hutan-hutannya gitu Ya artinya berarti hutannya masih Masih apa Masih banyak gitu Jadi untuk Udaranya masih bagus Kondisi alamnya, lah, maksudnya. Oke, okay, ditunggu konten-konten selanjutnya. Konten apa lagi? Pokoknya, tunggu aja. See you next video.